Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Oktober. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karya kekerjaan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan Asmara Scorpio di bulan Oktober tahun 2020 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh National Scorpio di bulan Oktober tahun 2020. Terutama untuk kategori support energi kesehatan. Selanjutnya support energi kepada keuangan. Selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya support energi dalam hubungan asmara Scorpio di bulan Oktober tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu kesimpulan atau yang memperkuat suatu ramalan zodiak Scorpio di bulan Oktober tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Oke, di sini kartunya sudah kita dapatkan, Kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Scorpio adalah 4 pedang. Secara umum, itu diartikan butuh refleksi diri, menenangkan diri untuk menentukan sebuah masalah yang berdampak negatif kepada kesehatan, keuangan, ataupun kepada diri sendiri. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2020 itu akan mengalami penurunan dikarenakan seorang Scorpio perlu merefleksikan diri dan perlu mengistirahatkan diri sejenak untuk mendapatkan solusi atas masalahnya. Di sini digambarkan seorang Scorpio mendapat masalah di dalam sebuah kehidupan. Dan di dalam sebuah pekerjaan, sehingga di sini tampak negatif kepada seorang Scorpio, dan di sini seorang Scorpio akan susah untuk tidur terlelap ataupun susah tidur malam. Dan di samping ini, kesehatannya akan semakin menurun apabila Scorpio terus memikirkannya dan tidak menenangkan diri serta merefleksikan diri di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah... Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini digambarkan seorang Scorpio mengalami penurunan kesehatan sehingga ia membutuhkan refleksi diri ataupun menenangkan diri dimana disini seorang pasangan selalu mendukung serta memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Scorpio terutama di dalam kategori kesehatan Scorpio di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita kartu keuangan Scorpio dan kartunya adalah Seven of Pentacle ataupun 7 coins. Secara umum, Seven of Pentacle itu diartikan dalam hidup melihat peluang dan selalu melihat peluang yang masih ada. Dan di sini selalu melihat peluang yang jauh sehingga peluang yang dekat ia lupakan. Dan di sini itu mengakibatkan keuangannya akan semakin mengambang namun masih di dalam pengkontrolan. Jadi di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2020 itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini seorang Scorpio melihat peluang yang amat besar yaitu satu peluang di dalam kehidupannya yang sangat berpengaruh menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Di sini enam koin berada di hadapan itu menggambarkan peluang yang sangat jauh namun terlalu banyak dan satu koin berada di bawah itu merupakan satu peluang yang sangat berarti. Meskipun dia kecil, namun sangat menunjang keuangan. Dan itu adalah harapan yang masih ada untuk memperjuangkan keuangan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2020. Agar semakin meningkat lagi dan semakin bagus lagi. Di sini dikategorikan peluang ini sangat besar. Sehingga seorang Scorpio perlu melihat dan mengambil serta mencobanya. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umum, Queen of One itu diaktikan Seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio stabil di bulan Oktober, namun ia membutuhkan satu peluang untuk menunjang keuangannya lebih meningkat, yang dimana peluang itu dilihat oleh pasangan seorang Scorpio. sehingga di sini pasangan akan mensupport seorang Scorpio di dalam kategori keuangan di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita kartu karir pekerjaan seorang Scorpio, dan kartunya adalah. Six of one ataupun 6 tongkat. secara umum six of one itu diartikan pencapaian kemenangan meraih semua yang diinginkan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus serta mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Jadi, di sini menggambarkan. Karya pekerjaan seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2020 itu mengalami peningkatan Dikarenakan di sini digambarkan seorang Scorpio mendapatkan satu peluang Dan di sini Scorpio mengambil peluang itu sehingga di sini pekerjaannya semakin meningkat Dan keuangannya akan semakin bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 Di sini juga digambarkan seorang Scorpio tidak tertutup kemungkinan akan menjadi seorang pemimpin Menjadi seorang leader dan ditunjuk menjadi seorang kepercayaan di dalam suatu pekerjaan yang ia jalani baik di perkantoran ataupun di swasta. Di sini juga digambarkan seorang Scorpio karyanya akan melejit di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of sword. Secara umum, Page of sword itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan kar seorang Scorpio di bulan Oktober itu menaik drastis ataupun melanjut di mana ia mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anaknya sendiri, anak saudara ataupun anak tetangga. Selanjutnya kita tar hubungan asmara dan kartunya adalah Six of Cups ataupun Alam piala Secara mom six of cup itu diartikan memberikan secara ikhlas, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, serta memberikan isi hati kepada orang yang tersayang. Dan di sini juga bisa dikategorikan orang yang tersayang akan menanggapi secara positif dan mendukung seseorang tersebut di dalam kehidupannya. Jadi di sini kelihatan bahwasanya Asmara Swan di bulan Oktober tahun 2020 itu mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan sebuah perbaikan di dalam suatu hubungan asmara yang dimana di sini seorang Scorpio semakin perhatian, semakin sayang dan semakin memberikan waktu kepada pasangan sehingga pasangan di sini berperan aktif menjadi orang yang memperhatikan kehidupan Scorpio baik di kesehatan, keuangan serta karir dan hubungan asmaranya. Jadi di sini bisa dikategorikan hubungan asmara Scorpio di bulan Oktober itu mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan peningkatan dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara mungkin of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri. Jadi di sini menggambarkan hubungan asmara Scorpio di bulan Oktober itu mendapatkan peningkatan ataupun kebahagiaan, di mana di sini seorang orang tua Scorpio ataupun orang tua pasangan mendukung keduanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang semakin bagus dan mendapatkan kebahagiaan yang panjang di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The High Critics Secara umum The High Critics itu diartikan Mahir dalam intuisi, mahir dalam tindakan Mahir dalam segala hal yang berkenaan Dengan kehidupan maupun Di dalam suatu hubungan Jadi jika kartu The High Critics Kita gabungkan dengan kartu kesehatan Di sini menggambarkan Seorang Scorpio membutuhkan refleksi diri Untuk menenangkan serta mendapatkan solusi Atas kehidupannya di mana di sini seorang Pasangan akan selalu memberikan support dan perhatian yang penuh kepada seorang Scorpio, dan The High Priest di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu menangani sebuah masalah, mampu menemukan sebuah solusi atas permasalahannya yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Selanjutnya, jika kartu The High Priest kita gabungkan dengan kartu keuangan Scorpio di sini menggambarkan. Keuangan Scorpio perlu melakukan satu perubahan ataupun mengambil satu peluang yang ia lihat di bulan Oktober ini agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di mana tindakan itu dan peluang itu dilihat oleh pasangan seorang Scorpio sendiri. Dan The High di sini menggambarkan seorang Scorpio dan bersama pasangan akan sama-sama berjuang mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya jika The High Priestess kita gabungkan dengan satu kali pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan, Scorpio mendapatkan kepercayaan ataupun mendapatkan karya yang meningkat di bulan Oktober, di mana ia mendapatkan dukungan dan doa dari seorang anak. Dan the High di sini menggambarkan dorongan dari keluarga seorang Scorpio, membuat seorang Scorpio semakin meningkat dan karirnya akan semakin melejit, serta pekerjaannya akan mendapatkan kepercayaan di mata orang ataupun di mata atasannya dan jika kartu dehystis kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan seorang Scorpio bersama pasangan saling memberi perhatian dan saling mensupport dimana di sini tindakan itu didukung oleh orang tua Scorpio dan orang tua pasangan dan The dehystis di sini menggambarkan Scorpio dan pasangan sama-sama mampu dan mahir sentuh bisa menjalankan sebuah hubungan yang di dalam kategori ini mendapatkan hubungan yang lebih bahagia dan hubungan yang lebih harmonis di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Oktober itu berada di angka 4, 47, 78, 86, dan 62. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Scorpio di bulan Oktober tahun 2020. Semoga bermanfaat.